Halo semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Fauna NY. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara merawat hewan peliharaan ikan discus maupun sugar glider. Ikan discus yang memiliki nama latin Simpisodon adalah salah satu ikan yang hidup di air tawar yang berasal dari sungai Amazon Brazil. Ikan satu ini begitu terkenal di kalangan penggemar ikan hias. Hal ini karena corak warna yang ada di tubuhnya yang berwarna unik dan bentuknya yang lucu Dengan populernya ikan diskas ini Banyak orang membudidayakan ikan tersebut sehingga semakin mudah untuk ditemui dan dipelihara Ikan ini dapat dipelihara dengan baik dengan ikan lain Asalkan kondisi airnya sama Hanya saja ikan ini tidak cocok dengan ikan yang cenderung agresif Berikut adalah cara merawat ikan diskas di akwarium dengan benar untuk pemula. Yang pertama, siapkan akuarium dengan ukuran yang cukup besar dan air bersih yang stabil. Suhu akuarium yang ideal untuk ikan diskas adalah 82 derajat Fahrenheit hingga 88 derajat Fahrenheit atau 28 derajat Celsius sampai 31 derajat C. Yang kedua, pH air. Ikan diskas idealnya hidup di perairan yang memiliki pH sekitar 6,5. Ikan ini dapat menjadi stres apabila diletakkan pada air dengan pH di atas 7 dan di bawah 6. Yang ketiga, nilai kesadahan air relatif harus di antara 1 desi Henry sampai 8 desi Henry yang menyerupai kondisi di Sungai Amazon. Kesadahan air dapat melunak dengan penambahan sepotong kayu apung di dalam akuarium Anda. Pemberian kayu apung dalam akuarium juga sangat baik yang akan membantu ikan discus merasa seperti di habitat aslinya. Kayu apung akan menambah keindahan akuarium, melembutkan air, dan menurunkan pH untuk lingkungan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan ikan. Demikian cara merawat ikan diskas di akuarium dengan benar untuk pemula. Berikutnya bagaimana cara merawat sugar glider untuk pemula. Sebelum membeli sugar glider, bagi kalian yang masih pemula harus tahu dulu bagaimana cara perawatan sugar glider yang baik dan benar. Hal itu bertujuan agar SG, sugar glider, Anda nyaman tinggal bersama Anda. Selain itu sobat juga harus tahu resiko-resiko memelihara sugar glider. Seperti tergigit, tercakar, mendapat bau tak sedap atau dikencingin. Tapi ya, sebenarnya resiko di atas bisa ditangani dengan mudah asalkan kalian tahu tipsnya. Nah berikut tips terbaik dalam merawat sugar glider agar tidak bau menggigit dan mencakar yang pertama menyediakan kandang yang nyaman untuknya perawatan sugar glider yang harus pertama kali kalian perhatikan adalah masalah kandang sugar glider belilah kandang sugar glider yang luas dan cukup untuk bergerak di dalamnya sudah disediakan tempat air minum yang bersih lebih baik lagi jika kalian menggunakan dot hamster Hal itu untuk menjaga kebersihan kandang dan tidak basah kemana-mana Kenalkan dot sebagai air minum dengan cara menempelkan atau menyodorkan ujung dot kepada sugar glider pertama kali ya Yang kedua, sediakan juga sleeping pouch Fungsinya untuk tempat di mana sugar glider Anda untuk tidur dan bersembunyi Bila merasa terganggu atau tidak nyaman dengan keadaan sekitar. Yang ketiga, selalu bersihkan kandang SG kalian bila sudah menimbulkan bau tak sedap. Agar si SG merasa nyaman dan bersih sehat ya. Oke, sekian sedikit tips dari saya tentang merawat hewan peliharaan. Semoga bermanfaat ya.